Halo semua saudara seperguruan, selamat datang di channel Penatua Terhormat ini. Bagaimana, sudahkah kalian berkultivasi? Sebelum lanjut tolong tampar tombol subreknya dulu, agar Penatua yang terhormat ini bisa tidurnya. Lanjutan dari cerita sebelumnya, Battle Truck The Heavens, Benua Dodi. Ini bukan cara untuk bertahan seperti ini. Mata Xiao Xiaoyan sedikit menyipit, dan kekuatan jiwa kaisar dilepaskan menyapu ruang di depannya tiba-tiba kilatan cahaya tiba-tiba menarik perhatian Xiaoyan Xiaoyan melihat ke tempat di mana cahaya tiba-tiba muncul cahaya itu berasal dari pusat serangga di tanah Xiaoyan sedikit penasaran tetapi aura menakutkan di tengah membuat Xiao Xiaoyan tidak berani memeriksanya jejak tangan Xiaoyan juga terus berubah mengenai binatang berbentuk ular yang terus datang ke arah mereka. Longyi tidak menunjukkan kelemahan. Meskipun ia berubah menjadi bentuk manusia, serangannya tidak berkurang sedikit pun. Petir emas di tangannya dikendalikan dengan mudah, dan semua binatang yang terkena itu meledak menjadi kabut darah. Serangan binatang berbentuk ular lebih menjadi ganas, dan jumlahnya menjadi lebih dan lebih padat, satu demi satu, mereka terus datang ke arah Xiaoyan dan Long Yi. Alis Xiaoyan bercampur dengan tatapan tegas, dan tinjunya melambai di udara dengan aura merah pekat dan pucat. Di sekitar Xiaoyan, hampir semua binatang berbentuk ular yang menyentuh kepalan tangan Xiaoyan meledak. Lagi pula, jarak antara level dan kekuatan terlalu jauh, Bagaimana bisa binatang berbentuk ular berkekuatan dasar Kaisar Dou Bintang 1 ini dapat menahan serangan Xiaoyan? Dua sosok, satu emas dan satu merah, melintas di antara binatang berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya seperti semut. Tetapi jumlah binatang berbentuk ular terlalu banyak dan mereka tidak ada habisnya, ada kabut darah samar di sekitar kedua sosok itu dan mereka menemui jalan buntu. Energi pendendam di tubuh Xiaoyan perlahan-lahan dikonsumsi, dan itu menjadi semakin berkurang, tetapi binatang berbentuk ular masih datang terus-menerus, dan aura yang tidak jelas di awan juga mendekat dengan cepat. Melihat bahwa tempuran hampir habis, Xiaoyan sedikit gugup, tiba-tiba suara Zan Lao terdengar di benak Xiaoyan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, sinar cahaya melintas di matanya, dia dengan cepat menemukan Ju Lingzi dan menelannya, Ki pertempurannya langsung kembali ke kondisi puncaknya. Mengumpulkan cabang roh hanya dapat menghabiskan tubuh Kaisar Do Bintang Satu. Ki pendendamnya langsung kembali ke kondisi puncaknya, level rendah yang terbaik dalam ramuan pemulihan, tetapi di ramuan tingkat menengah dan tinggi itu bukanlah apa-apa. Tetapi saat ini sangat cocok untuk mengisi dendam kelelahan Xiao Yan. Energi dendam Xiao Yan terisi lagi, tetapi Xiao Yan masih sedikit khawatir tentang aura menakutkan di tengah. Ketika dia memikirkannya, bahwa Old Zan menyebutnya hal yang baik itu pasti sangat berharga. Wajahnya sedikit tenggelam, dan dia melihat perkelahian. Longyi kembali ke menara. Xiaoyan melambaikan tinjunya untuk menahan dampak dari binatang berbentuk ular dan berteriak ke Long Yi di sampingnya. Long Yi tidak mengabaikan sedikitpun dan sosoknya segera berubah menjadi cahaya kemasan dan melesat ke pagoda emas. Tubuh Xiaoyan bergetar, suara teredam terdengar di kelompok binatang. Setelah suara itu, gumpalan api aneh perlahan muncul di permukaan tubuh Xiaoyan membungkus Xiaoyan dalam ruang api. Berdiri di antara banyak binatang, dia tempat seperti sangat mempesona. Ketika binatang berbentuk ular melewati kelompok api aneh Xiaoyan, itu langsung disempurnakan menjadi genangan kabut darah oleh api aneh Xiaoyan. Di tengah nyala api yang berwarna-warni, nyala api kuning pucat yang tampak kusam berdenyut perlahan. Keosain yang kuning pucat ini memberikan serangan spiritual dan tersapu di hadapan binatang pengganggu. Semua binatang yang diserang oleh Keosain yang menguap dalam sekejap. Xiao Yan berteriak keras, sosoknya memotong ruang seperti hantu dan menyapu ke arah titik terang di tengah serangga di tanah. Kekuatan jiwa Kaisar Xiao Yan menyapu bersih segala sesuatu di sekitarnya. Xiaoyan menemukan bahwa cacing di sekitar tanah lebih kuat daripada binatang berbentuk ular, tetapi meskipun mereka lebih kuat. Ini tidak menghalangi Xiaoyan yang diselimuti oleh api aneh. Di bawah pembantaian api aneh, serangga yang tak terhitung jumlahnya mati di kelompok api aneh Xiaoyan. Mendekati pusat, Xiaoyan menginjak tanah dengan kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba menyapu ke depan beberapa meter, dan tanah juga ikut retak. Aura kuat menghantam Xiaoyan yang bergegas ke arahnya, seperti gunung yang tak terlihat. Menghadapi serangan yang begitu kuat, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Dia tidak punya banyak waktu. Dia hanya punya satu kesempatan untuk bergegas ke tengah, dan itu semua tergantung pada kecepatannya. Di tangan Xiaoyan, penguasa kuno api yang berbeda tiba-tiba muncul. Dalam sekejap mata, penguasa kuno api yang berbeda menjadi sangat besar dan membanting serangga padat yang bergelombang. Seperti yang diharapkan oleh Xiao Yan, sekarang kekuatan cacing ini tak bisa lagi menahannya, dan cacing yang terkena penguasa kuno api yang berbeda telah berubah menjadi genangan daging cincang tanpa kecuali. Tiga ribu guntur, Xiao Yan berteriak keras, dan tubuhnya berubah menjadi beberapa kilatan petir, bergegas menuju pusat. Xiao Yan tidak menggunakan keterampilan bertarung San Kian Lei Dong untuk waktu yang lama, dia tidak menyangka bahwa jarak yang bisa dia tempuh di benua Dodi tidak buruk dan sosok Xiao Yan tanpa terasa telah berjalan semakin jauh di benua Dodi. "Kamu dan junior lainnya, area terlarang pemakaman, bagaimana kamu bisa menerobos?" Suara rendah datang dari pusat cacing, dan suara ini berasal dari aura yang dia rasa menakutkan sebelumnya. Xiao Yan tidak berhenti, dan sosoknya masih bergerak cepat di sekelilingnya. Tiba-tiba bayangan hitam melintas, dan aura kuat menyerang Xiao Yan yang sedang bergegas. Aura ini, berdasarkan perasaan Xiao Yan, setidaknya memiliki kekuatan beberapa tingkai dari miliknya. Xiao Yan berbalik dengan tiba-tiba menghindari serangan itu, tetapi beberapa bayangan hitam melintas di belakangnya, dan beberapa serangan bergegas ke arah Xiao Yan, dan keringat dingin Xiao Yan langsung keluar dari tubuhnya. Dalam beberapa tarikan napas serangga besar ini melampaui Xiao Yan, dan situasi Xiao Yan sangat berbahaya saat ini. Penguasa kuno yang bercampur api surgawi di tangan Xiao Yan berbalik, dan dia dengan cepat menghindar dengan berenang di rute yang aneh. Cacing jenis ini disebut cacing darah hitam pemakan setan. Biasanya tumbuh di tempat dengan lebih banyak energi darah seperti pemakaman iblis. Dapat memakan energi darah yang berbeda untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Umumnya, cacing darah hitam dewasa dapat mencapai kekuatan kaisar pertempuran bintang dua. Namun, di pemakaman iblis, pertumbuhan mereka tampaknya terbatas. Cacing darah hitam ini hanya kekuatan puncak kaisar pertempuran bintang satu. Jika hanya satu, Xiaoyan mencoba yang terbaik dan mungkin masih ada peluang kecil untuk menang, tetapi ini jumlahnya terlalu banyak jauh dari kemampuan Xiaoyan untuk mengatasinya. Tubuhnya sudah menghilang, tersapu oleh darah iblis, hanya lapisan samar yang tersisa. Jika berlarut-larut seperti ini, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi Xiao Yan, tetapi akan sangat sulit untuk melarikan diri dari cacing darah hitam iblis ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi gelap, sekarang dia telah tiba di sini, tidak mungkin untuk menyerah, dan di sini masih ada hal-hal yang lebih baik menurut Zan Lao. Pada saat ini, sebuah suara penuh kesombongan terdengar. Kamu pergi untuk melawan yang satunya pagi, bocah manusia ini serahkan padaku. Sosok dengan aura kuat tiba-tiba muncul, melayang di udara, dan perlahan menatap Xiao Yan dan Long Yi di bawah. Penampilan sosok ini sangat aneh, kulitnya hijau, dan fitur wajahnya juga sangat jelek. Jelas, dia bukan manusia, tetapi sejenis serangga. Kekuatannya telah mencapai bintang dua dodi, dan dia bisa berubah menjadi bentuk manusia. Cacing darah hitam jelas sangat menghormati sosok di langit, setelah mendengar kata-kata itu, mereka bergegas ke pinggiran dengan cepat. Satu lagi yang lebih kuat datang, Xiao Yan harus tertawa getir, dan pada saat ini, dua informasi mengalir ke dalam pikirannya dan dia segera mengambil teknik langkah Huangkuan di cincin penyimpanan. Sudut mulut Xiao Yan sedikit berkedut. Ini secara alami adalah keterampilan bertarung yang dimodifikasi oleh Zan Tua untuknya. Tampaknya Zan Tua masih mengawasinya setiap saat. Kedua keterampilan bertarung ini sama-sama keterampilan bertarung tingkat rendah yang bisa dikatakan hanya pengantar. Old Zan menggunakan teknik aneh untuk menyempurnakannya. Bagi Xiaoyan, yang sudah sangat mahir dan sangat cerdas, mempelajarinya hanyalah masalah waktu. Xiaoyan menemukan bahwa ada perubahan substansial dalam langkah Huang Kuan, dan Zan Lao juga memberinya nama baru, gerakan cepat, pertarungan jarak jauh, ini cocok untuk menghindari metode serangan. Junior Apakah kamu yang menyebabkan kerusuhan ini? Kamu harus mati hari ini, kata sosok yang di langit itu. Xiao yang sangat khawatir tentang sosok di langit ini. Bagaimanapun, kekuatan Kaisar Do Bintang 2 jauh lebih kuat daripada miliknya. Sebelumnya, dia mencoba yang terbaik dan mengandalkan keterampilan bertarung tingkat menengah untuk tidak melarikan diri dari Xiao Yong yang adalah Kaisar Do Bintang 2. Selain itu, sosok di langit ini bukan manusia, dan kekuatan fisiknya bahkan lebih kuat. Dengan cara ini, bahkan jika Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menggunakan keterampilan bertarung peringkatnya, akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk melarikan diri. Meskipun demikian, Xiaoyan tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Kalau begitu cobalah, kata Xiao Xiaoyan. Xiaoyan memegang penguasa kuno di tangan kirinya dan sosoknya perlahan melayang. Pada saat ini, penguasa kuno bercampur api seperti kaca transparan, dengan cairan yang mirip seperti lava cair yang mengalir di dalamnya, memancarkan lingkaran cahaya yang samar. Penguasa besar, hahaha, <tuh> <tuh> saya tidak berharap seorang anak di tengah panggung Dou di bintang satu memiliki hal yang aneh, tetapi Anda harus tahu bahwa kesenjangan antara kekuatan tidak akan diubah oleh Anda dengan hanya mengandalkan penguasa. Lalu bagian atas tubuhnya, kulit hijaunya berubah menjadi cacing manusia dan berkata dengan nada menghina. Cacing kulit hijau juga merupakan sejenis cacing yang tumbuh di tempat-tempat yang dipenuhi darah seperti cacing darah hitam yang disebut cacing darah hijau. Meskipun serangga juga diklasifikasikan sebagai kelas monster, masih ada perbedaan besar pada intinya. Warna darah menentukan status makhluk tersebut dan status hijau lebih tinggi daripada hitam. Dapat dikatakan bahwa makhluk di pemakan iblis juga memiliki sentuhan darah iblis. Mereka dapat melahap jenis yang sama atau berbeda yang lebih lemah dari diri mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, di ruang ini, banyak hal berhenti pada tingkat kekuatan tertentu. Sepertinya bahwa mereka telah terpengaruh darah iblis, pembatasan kekuasaan. Ya, jika pemilik pemakaman domain iblis tidak melakukan ini, seluruh kuburan akan kacau balau. Mata Xiaoyan menyipit dan dia berteriak keras. Api aneh itu dengan cepat terbang ke tubuh Xiaoyan, dan seluruh tubuh membengkak seketika, membentuk raksasa setinggi 100 kaki. Meskipun bentuknya tidak melambangkan kekuatan, itu seperti bayangan berdiri di bagian belakang Xiaoyan, tubuh Xiaoyan jauh lebih kuat. Penguasa kuno api abadi juga tumbuh lebih besar dengan tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, di ruang berwarna darah ini, Tubuh besar dan cantik ini tidak diragukan lagi yang paling mencolok dan secara alami menarik perhatian banyak binatang dan serangga. Ekspresi monster itu pun berubah melihat Xiao Yan, urat di dahinya meledak, dan dia melemparkan tinjunya. Tiba-tiba, tinjunya berlipat ganda dan meraung ke arah Xiao Yan yang telah berubah menjadi Dou Di lebih kuat dari sebelumnya dan dikelilingi oleh api aneh darah iblis juga tersapu oleh aliran udara yang dibawa oleh tinjunya dan napas yang kuat tiba-tiba memenuhi ruang di sekitarnya. Suara keras tiba-tiba terdengar dan semua binatang ajaib di sekitar merasakan teror kekuatan ini. Posisi cacing darah hijau di sarang cacing sangat tinggi setelah Raja Cacing. Aku ingin melihat seberapa kuat serangga kecil itu. Telapak huang Kuan. Begitu teriakan itu jatuh, tubuh besar Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan ki pertempuran yang melonjak meledak, semacam paksaan yang kuat tiba-tiba menyebar, dan segera tangan raksasa itu meraih langit seratus zang besar, penuh dengan atmosfer kuno. Sebuah telapak tangan raksasa yang terdiri dari Doki muncul, dengan pola-pola indah yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangan raksasa itu, dan samar-samar aura yang agung turun dari langit. Setelah telapak tangan Huang Kuan ditingkatkan oleh Zan Lao, kekuatannya meningkat lebih dari satu setengah bintang. Dengan Huang Kuan yang ditingkatkan ini, dia mungkin bisa berhadapan langsung dengan cacing darah hijau. Dua napas kuat merobek ruang, membanting bersama di bawah tatapan banyak serangga dan binatang berbentuk ular dan badai energi yang mengerikan menyapu dengan panik. Dalam badai energi itu, sebuah pukulan bertabrakan dengan tangan energi raksasa terus-menerus mengikis satu sama lain dan ketika kekuatan itu bersentuhan, ada ledakan yang menghancurkan bumi. Dalam konfrontasi antara dua kekuatan, meskipun Xiao Yan sedikit jatuh, ada perasaan tak terhindarkan. Dihadapkan dengan jalan buntu seperti itu, Cacing darah hijau mendengus dingin dengan lengannya sedikit ditarik. Kekuatan yang kuat muncul, dan kemudian cacing darah hijau tiba-tiba mengulurkan lengannya, dan kekuatan yang kuat meledak langsung membanting buang Kuan Xiao Yan. Telapak tangan raksasa pun mundur, namun Xiao Yan tidak menunjukkan kelemahan. Dengan genggaman di tangannya, Doki menuangkan ke telapak tangan raksasa kuno lagi dan menabrak cacing darah hijau yang memancarkan cahaya hijau samar di depannya. Tiba-tiba, kedua kekuatan itu saling berhadapan di langit lagi, dan suara menakutkan bergema di ruang ini, dan pada saat ini, aura samar di awan berwarna darah juga akan bergerak. Melihat bahwa cacing darah hijau benar-benar sedang dikuntit oleh seorang anak laki-laki Kaisar Do Bintang I, Jelas bahwa dia tidak tahan menghadapinya dan serangannya tiba-tiba menjadi ganas. Xiao yang tidak bergeming tetapi membuka mulutnya sedikit lalu ledakan serangan jiwa sonik yang menakutkan menyapu dan banyak binatang dan serangga berkekuatan rendah meledak berturut-turut. Cacing darah hijau juga merasakan sedikit pusing di kepalanya. Meningkatkan kekuatan dan kecepatan serangan. Setelah beberapa putaran serangan, pada akhirnya, Huang Kuan milik Xiao Yan runtuh dan hancur. Setelah telapak tangan Huang Kuan hancur, Xiao Yan menyemburkan seteguk darah, Xiao Yan terluka. Cacing darah hijau melukai Xiao Yan dengan menggunakan sedikit kekuatan saja. Jika dia mengilunakan penuhnya, saya takut Xiao Yan tidak memiliki ruang untuk melawan dan sepertinya dia harus pergi dengan cepat. Memikirkan hal ini, Xiaoyan melangkah maju dan menatap Long Yi, yang masih melawan monster yang datang, dan berteriak, Long Yi, cepat kembali ke menara. Xiaoyan tahu bahwa hampir tidak ada peluang untuk menang dalam pertempuran ini, dan satu-satunya pilihan adalah melarikan diri ke tengah di bawah kaki Xiaoyan seberkas cahaya merah meledak. Tepat saat sosok Longyi hendak kembali ke menara, sosok aneh muncul di atas Longyi dan aura ganas menghantam Longyi. Xiaoyan menoleh dan terkejut melihat pemandangan ini. Xiaoyan mengeluarkan kekuatannya dan sosoknya muncul beberapa meter jauhnya bergegas menuju Longyi. Pada saat ini, cacing darah hijau telah pulih dari keterkejutan jiwa Xiaoyan. Dan menatap Xiao Yan yang yang mendekat dengan kemarahan besar, aura Kaisar Dou Bintang Dua segera dilepaskan, sidik jari berubah dengan cepat dan energi di lengannya dipadatkan dengan gila-gilaan dia buru-buru bergegas menuju Xiao Yan. Melihat cacing darah hijau bergegas menuju Xiao Yan, Long Yi merasa cemas, tetapi begitu Long Yi pergi, dia dihancurkan oleh sosok aneh itu. Xiaoyan melihat sosok aneh yang menabrak Long Yi dan merasakan perasaan samar. Ini tidak baik. Setelah Xiaoyan mengambil beberapa langkah pendek, cacing darah hijau masih mengikutinya dengan cermat dan sidik jarinya masih berubah. Pertempuran sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak doki. Pada saat ini, doki Xiaoyan tidak lagi cukup untuk mendukung keterampilan bertarung Xiao Yan. Xiao Xiaoyan tiba-tiba berbalik menghadap cacing darah hijau di belakangnya, sedikit di udara, jari besar sepanjang seratus kaki mengembun dan terbentuk dan menyodok ke arah cacing darah hijau di belakangnya. Lengan cacing darah hijau bergetar, dan apa yang telah terkondensasi untuk waktu yang lama akhirnya terbentuk, tinju yang terbuat dari energi yang terkondensasi muncul, dan dengan gelombang yang ganas, tinju besar yang bercampur dengan tinju tajam menghantam Xiaoyan, kuang-kuang milik Xiao dalam sekejap hancur berkeping-keping. Dengan suara teredam, dada Xiaoyan dipukul oleh tinju raksasa, dan kekuatan tak terlihat jatuh di tubuh Xiaoyan seperti kekuatan penghancur. Xiaoyan menyemburkan seteguk darah, dan matanya tiba-tiba menjadi sedikit kabur. Melihat ini, Longyi tidak peduli tentang sosok asing yang menabraknya. Dia meraung dengan marah dan langsung berubah. Tubuhnya menjadi naga emas 100 meter tiba-tiba muncul, dan tubuh besar itu membuat binatang berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Longyi mendapat serangan pada tubuhnya. Untuk sementara waktu, tubuh naga itu meneteskan darah. Tetapi bagaimana Longyi bisa begitu peduli Ekor naga itu tersapu lagi Dan kekuatan yang kuat memukul mundur monster di sekitarnya Dengan beberapa helai darah di mata naga emas Longyi Dia terbang dengan cepat ke arah Xiaoyan Tetapi tepat ketika dia berbalik Serangan sosok aneh itu jatuh dengan keras Dan dengan satu pukulan Longyi dipukul mundur lalu Longyi terguling Sisik naga di tubuhnya juga tergelupar Memperlihatkan dagingnya yang berdarah pada saat ini. Tubuh Xiao Yan jatuh dengan lemah. Xiao Yan telah terluka sebelumnya dan kemudian menerima pukulan yang begitu berat. Bagaimana Xiao Yan bisa menanggungnya? Tubuhnya sudah jatuh. Dia hanya bisa melihat Long Yi yang sudah berlumuran darah dan pingsan. Tubuhnya jatuh dengan cepat sampai itu menghilang. Hilangnya Xiaoyan telah membawa perubahan besar pada pertempuran di seluruh pemakaman domain iblis. Sejak binatang berbentuk ular menyerbu wilayah cacing atau menerobos masuk ke area terlarang yang dijaga oleh cacing, pertempuran antara dua sisi ular dan wong secara resmi diluncurkan. Dan di antara binatang dan serangga serpentin yang padat, cahaya kemasan menyala dan meraung. Titik, titik, titik, titik, titik, titik, titik, titik, titik, titik, titik, titik, di ruang gelap tidak ada suara dan keheningan, dan jalur darah iblis berputar di udara membentuk aliran turbulen menyapu kemana-mana. Bayangan hitam tergantung di dalamnya, berkedip samar di ruang ini. Sosok ini persis Xiaoyan yang sudah tidak sadarkan diri sejak lama. Xiaoyan dengan susah payah membuka matanya. Pertama-tama memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa luka di tubuhnya secara ajaib telah meningkat pesat. Mungkinkah ini disebabkan oleh api aneh di tubuhnya? Bangun. Tepat ketika Xiao Yan membuka matanya, sesosok melintas di sampingnya. Itu adalah Old Zan. Xiao Yan menangguk, menggeliat-geliat tubuhnya yang sakit sedikit lemah dan kepalanya pusing. Kali ini cederanya sangat serius. Meskipun Yi telah memperbaiki beberapa luka seriusnya, tubuhnya masih bergejolak dengan darah yang sangat tidak stabil. Masih ada sedikit keropeng darah di permukaan tubuh, kali ini Xiao Yan mendapatkan lawan yang sulit untuk dihadapi. Di mana tempat ini? Mendengar pertanyaan Xiao Yan, Old Zhang tersenyum sedikit, Kamu beruntung, kamu kebetulan dipukul ke ruang samping tengah oleh pukulan itu, apa yang kita cari juga ada di sana, dan sepertinya ada beberapa keuntungan tak terduga. Petik 2. Xiao yang tersenyum kecut, kali ini situasinya terlalu berbahaya. Kekuatan Kaisar Do Bintang 2 memang di luar jangkauannya di panggung tengah Kaisar Do Bintang 1. Celahnya benar-benar seperti jurang, untungnya cacing darah hijau tidak bisa melakukan trik apapun jika tidak. Saya khawatir saya tidak akan berada di sini hidup-hidup. Iblis di sini sangat kuat. Gunakan kaosin yang Anda untuk melindungi tubuh Anda dan menyembuhkan luka terlebih dahulu. Zan tua memandang Xiao Yan yang dalam keadaan tertegun dan berkata dengan lembut. Xiao Yan hendak bangun dan mengambil obat penyembuh untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi Old Zhang tersenyum malu di wajahnya yang keriput, dan kemudian berkata, kali ini berkat api aneh di tubuhmu, kalau tidak, kamu akan terbunuh oleh cacing darah hijau. Saya awalnya ingin mengambil tindakan, tetapi kemudian saya menemukan bahwa kekuatan cacing darah hijau tampaknya tidak cukup untuk membunuh Anda. Jadi, hehe. Ibu, aku hampir mati kali ini. Xiao Yan melirik Old San yang senang dengan kemalangannya dan menjawab dengan marah. Zan Lao melihat ekspresi marah Xiao Yan, dan wajah tua itu tersenyum sangat senang, jangan katakan itu, pukulan ini cukup bagus, omong-omong, aku akan melatih tubuhmu. Xiao Yan meminum obat untuk penyembuhan dan mengabaikan Old Zan yang ada di sampingnya, api suci yang kacau berterbangan, membungkus seluruh tubuh Xiao Yan. Chaos Saint yang jelas lebih kuat daripada saat dia pertama kali bergabung. Saat Xiaoyan menyerap ki asal kaisar, api aneh di tubuhnya berangsur-angsur menjadi normal. Saya tidak tahu tahun dan bulan berapa untuk mengintegrasikan Chaos Ngomong-ngomong, Long, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia ingat bahwa ketika dia ditembak jatuh, Long Yi berlumuran darah, dan dia dilindungi oleh api aneh tetapi long. Jangan khawatir, Longyi juga merupakan hal yang aneh antara langit dan bumi dan tidak mudah mendapat masalah, kata Oldzan pelan. Jika ada kecelakaan dengan Longyi, aku akan mencuci seluruh makam domain iblis dengan darah. Lapangan, mata Xiao yang tajam dan kata-katanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Kamu bisa merawat lukanya dulu dan kemudian membicarakannya. Saya percaya bahwa binatang itu bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi. Anda menyembuhkan luka sesegera mungkin. Saya akan memberi Anda kemampuan untuk mencuci darah di pemakaman domain iblis. Kata Tua. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk, mengingat bahwa Zan Lao telah mengatakan sebelumnya, ada hal-hal baik di sini. Apakah itu hal yang baik yang dapat meningkatkan dirinya menjadi kekuatan seorang kaisar petarung bintang dua? Jika dia memiliki kekuatan dua kaisar pertempuran bintang, bahkan cacing darah hijau, dia percaya tidak akan menjadi lawannya lagi, dan saya khawatir tampilan keterampilan bertarung peringkat akan jauh lebih mudah. Xiao Yan memejamkan mata, Kekuatan langit dan bumi dengan cepat berkumpul di sekitar Xiaoyan dan bergegas ke tubuh Xiaoyan, luka Xiaoyan mulai diperbaiki dengan cepat. Tetapi kekuatan langit dan bumi di sini terlalu keras, jika kekuatan kekerasan seperti itu langsung dihirup ke dalam tubuh, saya khawatir itu akan menjadi bumerang dan tubuh akan menjadi lebih buruk. Xiao Yan harus memperlambat kecepatan dan menggunakannya berulang kali untuk meredamnya sebelum menyerapnya. Perbaikan semacam ini telah berlangsung lama dan dapat dilihat bahwa Xiao Yan terluka parah kali ini. Di pinggiran pemakaman domain iblis saat ini hampir berantakan dan raungan yang menyedihkan bergema di dalamnya. Kekacauan ini sepenuhnya disebabkan oleh Xiaoyan, ada dua ras utama di pinggiran pemakaman domain iblis, satu adalah ras ular setan mata setan, dan yang lainnya adalah ras zerg, masing-masing menjaga wilayah mereka sendiri. Kedua ras ini biasanya tidak saling menyerang dan hidup berdampingan dengan damai, bahkan jika mereka secara tidak sengaja memasuki wilayah satu sama lain dan terbunuh, itu tidak menyebabkan konflik skala besar antara ras, tetapi penampilan Xiao Xiaoyan merusak kedamaian ini. Mereka semua adalah binatang ajaib yang menjaga ruang ini, tetapi Xiaoyan adalah garis keturunan umat manusia. Bagaimana bisa Xiaoyan masuk tanpa izin dan menyebabkan masalah? Ras ular setan mata setan memantau dan menjaga di pinggiran ini, tetapi ras Zerg berbeda. Itu menjaga satu hal. Begitu ada penyusup, bahkan jika itu secara tidak sengaja mengganggu, itu akan dicabik-cabik oleh mereka. Dan sekarang, sejak mata iblis dan plan ular iblis mengejar dan membunuh Xiaoyan, mereka dimasukkan ke dalam sarang cacing secara sengaja atau tidak sengaja oleh Xiaoyan. Akibatnya, kedua belah pihak bertempur dengan sengit, dan dalam waktu singkat, korban di kedua belah pihak sangat berat. Xiaoyan menghilang, Zerg berpikir bahwa klan ular setan mata setan akan pergi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa klan ular setan mata setan tidak memiliki tanda-tanda untuk mengungsi. Mungkin kali ini korban dari klan ular setan mata setan terlalu besar, masih marah dan berkelahi dengan Zerg terlepas dari biayanya, mengandalkan jumlah yang besar dan kebuntuan Zerg kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk waktu yang lama. Ya, cahaya kemasan menyapu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dimanapun cahaya kemasan itu lewat, semua serangga dan binatang berbentuk ular terbelah menjadi kabut darah oleh guntur emas yang dibawa oleh cahaya kemasan, hampir menjadi bencana mereka. Cahaya kemasan ini adalah Longi yang benar-benar marah. Mengambil keuntungan dari konfrontasi antara kedua belah pihak, Long Yi muncul dari waktu ke waktu dengan cepat membunuh beberapa serangga dan ular bermata iblis, dan kemudian dengan cepat menghilang yang menyebabkan kemarahan publik dari ular bermata iblis dan sarang serangga. Untuk sementara waktu, Long Yi menjadi musuh publik kedua belah pihak.